Oke Pak, kemarin lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video podcast di mana podcast hanya ngobrol-ngobrol seperti doang dan di video podcast kali ini saya ingin memberikan sebuah topik tentang PS5 dan Xbox gitu ya karena ini adalah perang yang tidak akan pernah berhenti juga dan apakah betul PS5 ini lebih jelek dari Xbox atau mungkin sebenarnya Xbox lebih jelek dari PS5 ya sebenarnya dan ini karena jujur bisa dibilang cancer juga gitu ya banyak yang bilang di grup gitu ya saya nggak ngebela PS atau Xbox terserah saya bodoh amat sebenarnya gitu ya dan banyak yang bilang bahwa oh, PS5 ini udah kalah sama Xbox, oh, udah Xbox tuh udah pasti win gitu, udah pasti menang gitu ya, udah pasti uh, memenangkan generasi selanjutnya gitu next gen udah pasti menang. Dan menurut sih belum tentu juga gitu karena lu belum tahu PS5 sama Xbox tuh belum dibandingkan uh, secara uh, side to side gitu, belum dibandingkan secara langsung gitu. Yang kalian bandingkan cuma speknya gitu. dan Nah yang saya heranin kenapa orang-orang ini mau tertipu sama angka. Kayak misalnya Xbox ini 11 teraflop atau 12 teraflop ya 11,9 kalau nggak salah. Dengan speednya itu 1,8 kan, 1,8 gigahertz. Dan untuk PS5 itu 10,3 teraflop dan uh, apa cu nya itu berapa ya 36 ya kalau gak salah ya Untuk speed nya itu 2,25 gitu Dan itu memang lebih cepat dari Xbox gitu Tapi Tera lebih sedikit gitu Nah apakah lebih bagus PS5 atau Xbox ya belum tentu juga gitu Karena gini Kalau misalnya lo tahu juga ya Ada HP merk uh, Cina gitu ya nggak tahu merk apa gitu Odo ya kalau gak salah Yang katanya mau bikin uh, HP nya itu sampai 109 megapiksel Atau mungkin 100 megapikselan gitu ya Dan kalau lo menurut saya nih yang sedikit-sedikit uh, gitu ya sedikit-sedikit tahu tentang uh, dunia fotografi lu 100 megapiksel dengan harga 7 juta menurut saya ya memang masuk akal tapi ya buat apa gitu karena megapiksel itu nggak penting di apa di uh, kamera gitu karena gini apa kalau megapixel gitu di kamera gitu ya itu kalau lu lihat fotonya dari jauh megapixel 100 itu nggak akan ngaruh gitu kalau walaupun kamera saya cuma misalnya cuma 15 atau mungkin 10 megapixel kalau kalian fotonya lihat dari jauh ya kalian nggak akan melihat itu foto itu kayak kotak-kotak gitu karena ya piksel itu ya kalau kalian semakin lihat deket ya semakin kotak-kotak gitu tapi itu bukan masalahnya gitu di kamera ya jadi di kamera itu yang penting itu adalah sensor pak eh ya, yang bikin e, mahal itu adalah sensor. Kalau kalian tahu juga, eh, Sony A73 ya, nggak salah, itu cuma 24 megapixel tapi harganya 40 juta gitu. Itu harganya bisa sampai 40, kalau nggak salah, 40 cuma bodinya doang 50 atau mungkin 45 ya, sama lensanya gitu. Dan itu cuma 24 megapixel kamera saya juga cuma 20 megapixel dan sensornya APS-C. Dan untuk A73 ini full frame pak. Jadi yang masalahnya ini adalah di sensornya, karena ya, ya kalau kalian tahu juga ya kamera Android gitu. Dengan sensor segede klingking gitu ya. Segede kuku klingking. Jadi ya kecil banget gitu sensornya. Ya kalau kalian mau Google silahkan gitu cari sensor di kamera gitu. Ada APS-C, ada full frame. Yang paling gede itu full frame sekarang. Dan ya itu lebih kecil dari sensor kamera pocket saya gitu. Kalau kalian nonton video jadul saya gitu ya. Nah tapi balik lagi gitu ya ke Xbox atau mungkin ke PS5 ini. Jadi intinya kayak gitu, jadi kalian gak bisa uh, ditipu sama angka, kalian gak bisa uh, patokan sebagai angka gitu ya, angka itu sebagai uh, suatu benda itu lebih bagus atau lebih jelek gitu, dan saya gak bisa gak, gak bisa bilang PS5, apakah lebih bagus atau lebih jelek juga. Nah, tapi Xbox itu waktu itu kalau gak salah bilang, itu gak akan ada loading di apa di konsolnya itu, cuman sekarang ada loading juga, tapi ya gak jadi masalah gitu, karena loadingnya katanya bakal cepat juga, dan FPS-nya uh, juga uh, bakal jadi lebih tinggi juga. Katanya sekat fps, ada backwards compatibility juga. Tapi untuk PS5 masih belum ada, uh, backwards compatibility, compatibility-nya gitu ya. Jadi ya kalau menurut saya sih nggak jadi masalah, walaupun nggak ada, karena saya udah punya konsol sebelumnya gitu ya kayak PS3 atau mungkin PS4. Dan uh, mungkin untuk PS Vita sih saya menghakapkan PS5 bisa backward semua uh, sistem dari uh, PlayStation, tapi katanya nggak bisa karena mahal juga. Jadi nggak masalah juga. Dan katanya uh, ini untuk PS 5 ini CU-nya itu lebih kecil dari Xbox. Kalo nggak salah cuma tiga dan Xbox itu lima ya kalo nggak salah. Dan menurut saya nggak jadi masalah karena si Mark Cerny gitu untuk yang presentasi di PS itu waktu itu yang bulan apa ya Maret ya kalo nggak salah itu bilang bahwa CU itu ya uh, 36 puluh enam CU dengan uh, 48 CU ya yang 36 nya ini uh, lebih banyak gitu untuk speednya gitu dan untuk yang 48 ini lebih kecil untuk speednya yang 48 ini sekitar 0,75 Itu hasilnya bakal sama kayak yang 36 yang speednya itu 1 GHz gitu yang 48 CU ini adalah 0,75 dan begitu dijumlahin sama gitu hasilnya sekitar 4,2 teraflop gitu Dan menurut saya sih ya kalau misalnya kayak gitu ya udah gitu apa-apa apa kalian harus debat gitu sampai apa sampai mungkin sampai ngata-ngatain gitu komentar sih nggak harus gitu ya ini yang lucunya aja sih ya sebenarnya sih menurut saya yang paling penting di suatu balak uh, barang elektronik baik itu komputer baik itu laptop atau mungkin konsol mungkin uh, laptop dan konsol ya yang paling penting menurut saya adalah Optimization, karena kalau optimization nggak ada, ya lu buat apa gitu laptop lu walaupun speknya tinggi gitu ya ya buat apa Contohnya kayak misalnya laptop abang saya nih main PB aja ngelag gitu Padahal speknya jauh lebih tinggi uh, dibandingkan laptop yang saya gitu Dan uh, walaupun nggak jauh-jauh amat sih ya tapi lebih tinggi lah gitu i7 7700 dengan 1050 gitu Dan dibandingkan 960 ya masih lebih besar lima kan, 1050 walaupun 128, 128 bit ya kalau nggak salah dan secara prosesor beda, uh, uh, beda 10 uh, persen. Dan untuk turbo boost itu kalau nggak salah sampai 3,5. Untuk laptop saya 6700 itu cuma sampai 3,2 gitu. Dan main PB aja nge gitu. Dan ya mungkin karena komponennya komponen yang murahan gitu ya. Saya walaupun nggak bilang murahan juga. Tapi ya kalau kalian mau ya kalian ganti aja mungkin komponennya. Komponen ke komponen yang agak mahalan gitu. Mungkin SSD-nya kalian ganti ke Corsair atau Samsung gitu. Dan... Eh, uh, ya itu dia gitu kita balik lagi gitu ke PS kalau misalnya komponennya uh, optimization-nya kurang, komponennya jelek gitu ya buat apa gitu. Contohnya gini, kalau misalnya di Xbox nih misalnya SSD-nya pelan gitu misalnya. Kan PS5 katanya kan dia gempagempakan SSD-nya lebih cepat kan. Di Xbox misalnya SSD-nya lebih pelan gitu, tapi di Xbox ini ada heatsinknya atau mungkin ada water cooling-nya gitu kan. Ya, itu kan bisa menjadikan SSD-nya ini tidak thermal throttling dan nggak akan naik turun gitu speed jadi stabil gitu. Atau mungkin di PS5 Uh, udah esensinya kenceng, ada heatsink gitu kan, ya itu bagus banget gitu kalau kayak gitu kan. Atau mungkin di Xbox nih, misalnya oh sistemnya, oh speknya gila-gilaan gitu. Bahkan PC pun kalah gitu, ray tracing PC kalah, semuanya kalah gitu. PS5 ya biasa-biasa aja, nggak, nggak sampai lewat PC gitu. Tapi di Xbox ini gampangnya loh, kalau kalian tahu juga gitu, di Xbox 360 yang warna putih sama di PS3 Fat gitu, itu gampangnya loh, dia ya, kalau... Spek kalian tinggi atau mungkin spek konsolnya tinggi dan mau wow, bisa kayak tracing gila-gilan, kalau gampang yellow, gampang rusak gitu ya buat apa gitu? Menurut saya ya udah yang biasa-biasa aja, jangan sampai kesalahan di 360 sama di uh, PS3 terulang lagi gitu gampang yellow. Tapi ya semoga aja enggak gitu ya, karena kalau yellow gitu jujur. Uh, ngeselin banget dan yang saya tungguin sih dari konsol itu saya dari coolingnya pak ya dari PS 5 atau mungkin Xbox walaupun ujung-ujungnya sih saya, saya bakal beli PS 5 juga karena untuk di Indonesia ya jarang banget yang pakai Xbox dan saya uh, kurang suka pakai Xbox karena kontrolnya kegedean gitu untuk tangan orang Asia sih kayaknya kurang pas gitu karena untuk PS itu ya kontrolnya kecil gitu apalagi Nintendo Switch kalau Nintendo Switch menurut saya kekecilan gitu untuk tangan saya gitu dan uh, di sini ya udah sih inti-intinya gitu doang sih apakah uh, PS5 ini lebih bagus atau mungkin Xbox sebenarnya lebih bagus atau mungkin uh, Xbox lebih jelek sebenarnya dari PS5 ya enggak juga gitu. Kita belum tahu gitu dan jangan bilang gitu. Jangan lu jangan apa jangan jangan mau dibegoin sama angka gitu. Karena lu kalau dibegoin sama angka dan lu cuman apa cuman uh, apa cuman ngelihat angka doang lu bakal gampang dibegoin sama orang yang apa ya istilahnya marketing mungkin ya karena ya istilah-istilah kayak megapiksel teraplop, itu kan cuman marketing kalau nggak ada optimisasi ini ya buat apa gitu dan ya menurut saya sih ya lu jangan bego lah gitu ya di internet gitu jangan bego kalau misalnya lu deranya lu nggak tahu gitu jangan apa jangan langsung ngebanding-bandingin karena ya kalau saya misalnya nih saya kan orangnya yang nggak yang tahu ya kalau misalnya ngebanding-bandingin kayak gitu ya kelihatan begonya gitu malu pak eh bisa malu-maluin keluarga gitu dan kalau kalian mau beli konsol game sih ya, kayaknya kalian harus ngelihat dulu gamenya, atau mungkin kalian mau main game apa gitu. Ya, kalau saya sih kayak gitu, kalau misalnya saya mau beli Nintendo Switch, saya mau main Zelda, saya mau main Mario, saya mau main uh, The Witcher ya, misalnya The Witcher sambil tiduran. Atau mungkin nanti main Persona 5 sambil tiduran, Persona 5 Scramble ya, walaupun Persona 5 yang biasa atau mungkin yang The Royal nggak tahu juga siapa bakal muncul atau enggak gitu. Dan kalau saya main PS gitu ya, saya mau main Personal 5, saya mau main Uncharted dan sebagainya gitu. Dan saya nggak mentingin sih speknya kayak gimana, yang penting gamenya aja gitu. Yang game gamenya aja bagus, yang ada yang, ya walaupun menurut orang, oh nggak kok Personal 5 itu nggak bagus ya, setidaknya yang menurut saya bagus dan yang mau saya mainin gitu ya. Ya, ya kayak gitu aja, kalau saya gitu ya mau beli game, game konsol gitu. Ya saya nggak nggak penting gitu Saya mau speknya kayak gimana Nintendo gitu Nintendo bodo amat gitu saya. Speknya kayak gimana Yang penting saya pengen main game Portable gitu ya Sambil tiduran Udah gitu ya Dan ini ya, kayaknya cukup segitu doang sih Untuk video podcastnya Dan ya Bye bye